Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang lagi di perspektif channel kita yang selalu menemani kalian dalam berbagai perjalanan menarik di dunia Islam Pernahkah kalian mendengar tentang ramalan pemimpin Islam yang akan muncul setiap 100 tahun sekali Mari kita lihat cuplikan video dari beberapa Ustadz ini sekali setelah Rasulullah SAW wafat, Allah berjanji, Rasulullah berjanji akan datang seorang mujadid, seorang reformis, bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid. Ternyata, menurut informasi yang kita dapat, pemimpin Islam ini akan muncul pada tahun 2024. Benarkah demikian? Mari kita cari tahu faktanya. Ada satu perkara yang menarik dari hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Isi hadisnya menyebutkan tentang kemunculan mujadid untuk umat Islam pada tiap seratus tahun sekali atau satu abad. Mujadid adalah tokoh atau pemimpin umat yang dibangkitkan Allah untuk menghidupkan kembali hal-hal kewajiban ataupun sunnah yang telah mati dan mengangkatnya kembali setelah lama terpendam. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah RA yang meriwayatkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun seseorang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4291, Al Hakim nomor 8592, dan At-Tabarani nomor 6527 seorang mujadid yang dijanjikan dalam hadis bisa saja hanya seorang pribadi dan bisa berupa sebuah kelompok. Bahkan, ada kemungkinan mujadid yang dimaksud hidup secara terpencar-pencar, bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Jadi, apakah hubungannya dengan tahun 2024? Jika kita perhatikan, adapun mujadid pada abad pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada abad kedua adalah Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, pada abad ketiga terdapat Ibnu Surais atau Imam al Asyari dan seterusnya sampai dengan runtuhnya kekhalifahan Islam masa pemerintahan Turki Utsmani sekitar tahun 1924 dan merupakan berakhirnya masa keemasan agama Islam. Jadi, apabila dihitung 100 tahun dari runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924, maka akan tepat jatuh pada tahun 2024, yang menghubungkan dengan akan munculnya mujadid di tahun tersebut. Wallahu alam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Menurut kamu, tepatkah tahun 2024 adalah munculnya pemimpin Islam tersebut? Namun sebelum itu, sepertinya menarik jika kita bahas bagaimana keadaan agama, ekonomi, sosial, dan politik umat islam di dunia pada saat ini. Agar kita bisa memprediksi kebangkitan islam yang telah diramalkan. Sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Channel yang informatif akan membuat masyarakat kita bermutu. Terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Islam adalah agama kedua terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut yang tersebar di seluruh dunia. Di bidang agama, Islam terus berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2050, jumlah muslim di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 73 persen, dari 1,6 miliar menjadi 2,8 miliar. Di bidang ekonomi, Islam memiliki dampak yang signifikan di dunia. Islam memberikan pedoman dalam hal perdagangan, investasi, dan keuangan, dan sebagai hasilnya, Negara-negara dengan mayoritas muslim telah mengembangkan sistem keuangan syariah yang berkembang pesat. Menurut laporan Thomson Reuters, pada tahun 2021, pasar keuangan syariah global diperkirakan mencapai 3,69 triliun dolar Amerika, dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan mencapai 10 hingga 12 persen per tahun. Dalam bidang sosial, Islam memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai masyarakat muslim. Banyak negara-negara dengan mayoritas muslim menganut nilai-nilai islam yang kuat dalam hal keluarga, moralitas, dan kesejahteraan sosial. Namun, ada juga tantangan dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan minoritas di beberapa negara, seperti konflik etnis dan agama di sebagian besar negara timur tengah dan Afrika. Dalam bidang politik, Islam juga memainkan peran penting. Banyak negara-negara dengan mayoritas muslim menganut sistem pemerintahan islam atau setidaknya memiliki pengaruh agama yang kuat dalam politik. Namun, ada juga konflik dan ketegangan yang terkait dengan politik dan agama di beberapa negara, seperti konflik di Suriah, Palestina, dan negara-negara yang terlibat dalam gerakan jihad global. Secara keseluruhan, Islam memiliki dampak yang signifikan di bidang agama, ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia. Meskipun ada tantangan dan konflik di beberapa wilayah, nilai-nilai dan ajaran Islam terus mempengaruhi masyarakat Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia. Itulah penjelasan tentang kebangkitan Islam setiap 100 tahun sekali dan penjelasan keadaan Islam pada saat ini. Menurut kamu tepatkah di tahun 2024 akan muncul pemimpin pembaharuan Islam dan munculnya kebangkitan Islam? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.